Oke okay guys, welcome back with me di channel Sundana Slot ya guys ya. Di sini kita akan kembali bermain Banchong Wish 2 ya guys ya. Seperti biasa, di sini gua bawa modalnya cukup barbar -bar, ya di 3 jutaan guys dan gua mau pakai betting di 10 ribu ya. Ya, kita lihat di sini mudah-mudahan kita masih dikasih JP lah ya. Walaupun kecil ya juga nggak apa-apa tapi ini untuk awalan kita udah dikasih connect kali tiga ya langsung aja kita putar di sini 30 kita lihat dulu kita cek cek terus ya guys ya bagaimana putaran dan pecahan pecahannya Oke, okay, kita lanjut, lanjut lagi. Oke. Nah di sini gua mainnya di situs gede 77 ya, situs gua yang seperti biasanya situs paling ampuh paling terpercaya pokoknya guys dan buat kalian yang mau join yang mau daftar langsung aja guys kan cek pin komennya guys di sini kita masih belum mendapatkan pencerahan ya Nah, seangannya kita dikasih free spin gitu ya. Susah banget lo nyari free spin di Mahjong ini, boy. Jadi kita cukup harus sabar gitu ya. ya guys jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe channel Sundane Slaughter ya agar gue sini semakin semangat dalam membuat konten dan tentunya eh, memberikan seputaran info-info terupdate seputaran Majung wis 2 ya guys ya dan dukung terus channel ini agar bisa mencapai ke SGHI ke slot gacor hari ini setiap hari tentunya cet satu lagi bisa aduh satu lagi loh padahal Bro Bro <tuh> ayo lapis lah oke pecahnya udah lumayan ya waduh kali tiganya nggak konek sayang sekali bro kasih jurus manjur dululah ayo lah Oke, okay, di sini kita langsung aja putaran di 50 ya. Di sini dana kita sudah mulai tersedot sekitaran 400, tapi enggak apa, apa lah Ya, gua masih percaya lah. Kita masih akan selalu dikasih JP. Kita lihat terus bagaimana putaran di sini, ya guys. cakep cakep cakep cakep eh ketindih dikali tiganya guys guys hmm, mampus lu dapet free spin akhirnya boy akhirnya dapat free spinnya kita lihat di sini mudah-mudahan berisi lah ya mudah-mudahan bisa tembus di atas 5 juta apakah bisa tembus di 5 juta guys kita cek terus kali ngeponnya kali 10 nya bisa oke mantap mantap jiwa boy 350 <tuh> Ya, seenggaknya kita masih profit lah ya, kalaupun kita masih belum dikasih jackpot yang gede. Empat putaran terakhir, tiga putaran terakhir. Waduh, mana ini kagak ada yang connect nih? Oke, okay. oke okay, kali 4 jadi, sip kali enamnya juga jadi. Please, oke. Okay. Cerat ke 10 iya walaupun tipis ya. Oke itu oke lah ya. Di sini kita udah mulai uh, profit, okay. ya walaupun baru sedikit ya. Mm hmm, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Putaran terakhir bisa lah, namanya Aduh, boy, boy. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nggak apa-apa. Sini kita ada profit. Sekitaran berapa? 200 lah ya. Nggak jadi masalah. Oke, okay guys, kayaknya segitu aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. See you in the next video, ya guys ya. Dan sini kita sedikit kurang beruntung.